serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ke kabar pertama persahabat kita lihat aja ini ada momen spesial banget nih tentunya dari idola kita Lesti dan Bilar bersama pemilik MS Glow ya, wow Bersama orang-orang hebat tentunya Masya Allah, mudah-mudahan Selalu berkah, selalu bahagia Dan selalu barokah Untuk semuanya, mudah-mudahan Selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi sasak inspirasi Untuk banyak orang Momen ini diunggah oleh akun sendal putih bilar Ada sebuah kalimat yang dituliskan Lewat caption Bersama pemilik MS Glow Tentu banyak sekali tanggapan juga yang di Berikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Soraya Balkis 4 mengatakan Emang ya Papa Bilar and Bunda L Keren, wow banget dah Katanya tuh, wow <laughs> Masya Allah banget bersahabat ya Mudah-mudahan selalu banyak Orang yang mendukung, yang mensupport yang mendoakan yang terbaik Untuk Dede Lesti Dan kakak Rizky Bilar Untuk selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial Cute Vitamin bahagia yang kita dapatkan yang diugah oleh guestnya Dede Lesti Kejora nih Tentu salvox sama pegangan tangan yang sangat erat dan perut bunda utuh nih ya Luar biasa Masya Allah dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Dede Lesti Sebentar lagi bertiga love at Rizky Bilar Masya Allah Sebentar lagi mereka akan bertiga akan launching Les Love Junior Mudah-mudahan persalinan dedek Lesti nanti diperlancar dan dipermudah. Amin. Makin gak sabar untuk tentunya menantikan keponakan online kita, bersahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk mereka. Diunggah kembali, momen tersebut oleh rasa Anas Kallus 2400. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan: Masya Allah, sungguh saya sebagai uaknya gak sabar lihat baby lahir ke dunia. Aduh, Masya Allah, banyak bersahabat, yang banyak sekali. Yang menantikan yang gak sabar melihat kehadiran dari Leslar Junior Semoga sehat, semoga bahagia, semoga dipermudah Amin Ya robbal Alamin Untuk selanjutnya juga kita lihat persahabat ya Lagi-lagi balik kebahagiaan dibalik banyak orang yang selalu mensupport dede dan kakak Bilar Ada ajar salah satu orang yang tidak menyukai di sini salah satunya ada komentar yang menyudutkan kembali persahabat di postingan kakak bilar. Ini disimak dicatat nih akun Hectors yang selalu persahabat ya menyudutkan idola kita. Nama Instagramnya dicatat persahabat ya di sini namanya Ana indrisari gmailcom 7 Di sini berkomentar. Lesti masih sayang sama mantan pacar Rizky 2R Lesti tidak sayang sama suaminya Tapi itu anak Rizky 2R Wow Ini tentunya membuat kita semakin geram ya. Dan langsung ada balasan gercep kakak Bilar Yang membalas komentar Langit, bisakah kau nonaktifkan akun ini? Pemilik akunnya soalnya tidak waras Katanya tuh <laughs> Kena menteng juga nih persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan kakak Bilar dan Dedek Lesti selalu diberikan kekuatan Dan orang-orang yang julid mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah Amin Ya Robbal Alamin dan berikutnya kita lihat juga Ini ada sebuah momen spesial juga yang kita dapatkan Dari kakak Bilar dan Lesti Kejora Setelah yang melihat tentunya pabrik MS Gelomb Mereka lanjut ke ruang lab ya Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan selalu sukses, selalu bahagia untuk idola kita Berikutnya juga ada sebuah unggahan terbaru dari Kak Sani Purnamasari Ini momen di ruangan lab ya Bersama Leslie Bilar Tuh perhatikan Tentunya idola kita ini semakin glowing aja persahabat ya Ada sebuah kalimat juga yang luar biasa Dituliskan oleh Kak Sani lewat caption Seneng banget ngobok-ngobok lab PT Kosme produk yang aku pegang apa hayo katanya tuh <gifat> luar biasa bahagia banget ya kita semakin bangga semakin bahagia menggelarakan Lesti maupun Rizky Bilar untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial mau menjunjung kita dapatkan dari Kakak Bilar tuh ini ada pesan dari Kakak Bilar cowok juga harus tampil glowing ya. <gifat> Tuh, cowok juga harus care yourself katanya tuh masya Allah banget ya mudah-mudahan kakak Bila selalu menjadi orang baik selalu menjadi sesat inspirasi untuk semua banyak orang. Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada info dari Sofini. wow bakal hadir hari Kamis tanggal 11 November. Jam 19.00 waktu Indonesia Barat ini live-nya ada di beberapa stasiun TV. Persahabat ya perhatikan ada SCTV, RCTI, Indosiar, MNC TV, Antv dan RTV, serta live juga di akun Sofi Persahabat ya. Wow, masya Allah banget. Di sini kita lihat persahabat ya ada beberapa. Televisi yang akan menghadirkan acara Sofi Big Sale sebelas itu Masya Allah Alhamdulillah suatu kebahagiaan juga persahabat ya Untuk kita semua Alhamdulillah kakak Bilar dan Ida Elasti Bisa syuting bisa menjadi bagian persahabat ya Dari Sofi Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak orang yang selalu mendukung, yang mendoakan tentunya untuk dedek dan kakak Bilar Kita masih menunggu kabar baik dan selanjutnya Mudah-mudahan ada cedokan vitamin bahagia selanjutnya untuk kita semua atau stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi dari sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.